Salah satu di antara contoh maksiat berjamaah, ada maksiat berjamaah di Ramadan. Apabila, tapi tidak semuanya lah, sekali lagi, lalu lagi, tidak semuanya, tapi bisa kita temukan ada beberapa kelompok yang maksiat berjamaah saat, apabila, bukber, buka bersama bacaannya aja bukber buka bersama bema grip kan pungol benar eh itu namanya berjamaah maksiatnya mau um, aja empat aja bukber silahkan hendak bukber siapa yang melarang tapi kan perhatikan kewajiban Kaya itu bagus saja bukber silaturahminya ada nah yeah, bapak, bapak pandiran wan kakawanan, kakawanan bagus saling akrab ba-akraban tapi kada Sumbahyangan yang in ini aneh kita kada mahapak maha bukbernya kada mahapak kada sumpah yang ini gitu nah, nah, nah, nah, nah ayuhah ya, hendak bukber nah makanya bagus bukber tuh takjil ya. jadi waktu sudah makanan siap Ajil, Bagus, sudah makan kurma, minum banyu, makan wadai, siap dah pasahapan nih. Nah, dah sumpah, yangan, siap dah. Hai, eh, Mbah, takjil, sumpah, di dikomando. Nah, tuntung, sumpah, jangan nah, makanan. Bagus, kayak itu, Pak. Ibarat harus makan dua, harus ada saikong, nang menegasi. Yuk, kita sumpah, namun, kata-kata Itopian, Pak. Nah, nah, nah. Ada kada yang beradaan, kata Sumbahyongan. lalaki bibini, kata Sumbahyongan. Nah, ngapa, Pak, Ayo, Bapak. Puasa, kata Sumbahyong, Bapak, Isah. Ayo. Ayo.